Halo kawan murid, sudah tahu kan apa saja sel yang berperan dalam sistem imun tubuh, dari mana dia berasal dan bagaimana fungsinya? Tapi teman-teman sudah tahu belum, dimana sih pabrik yang memproduksi sel imunitas itu? Dan bagaimana perkembangan mereka? Yuk kita cari tahu. Aku suka biologi, biology so awesome, oh my god! Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai bagaimana perkembangan sel imunitas di dalam tubuh. Sebelum lanjut, teman-teman pernah dengar gak sih istilah hemopoiesis atau hematopoiesis? Hematopoiesis adalah peristiwa pembentukan sel darah. Sel darah yang dimaksud adalah sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan platelet atau trombosit atau keping darah. Eh tunggu! Kok jadi ngomongin sel darah sih? Iya karena salah satu sel darah alias sel darah putihlah yang berperan dalam sistem imun tubuh. Jadi kita akan membahas mengenai hematopoiesis. Yuk kita simak lebih lanjut. Sudah sedikit disinggung ya pada video sebelumnya bahwa sel imunitas berasal dari sel punca yang ada di dalam sumsum -sum tulang atau bone marrow. Nah, lebih spesifiknya, sel imunitas itu berasal dari sel puncak hematopoietik atau hematopoietik stem cell atau biasa disingkat HSC yang berada di dalam sumsum -sum tulang merah. HSC ini bersifat pluripoten alias memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi banyak sel, diantaranya sel darah merah, sel darah putih dan platelet. Terus, gimana sih proses terbentuknya sel imunitas itu? Ini dia penjelasannya. Pada saat hematopoiesis, awalnya HSC berdiferensiasi menjadi sel CMP atau kemon myeloid precursor yang merupakan prekursor sel darah dan sel CLP atau kemon lymphocyte precursor yang merupakan prekursor limfosit. Sel CMP akan berkembang menjadi sel MEP atau megakaryocyte erythroid precursor atau sel platelet progenitor yang akan berkembang menjadi megakaryocyte dan berkembang lagi menjadi platelet atau trombosit yang berperan dalam proses penggumpalan darah ketika terjadi luka. Selain itu, sel MEP juga berkembang menjadi BFUE atau Burst Forming Unit Erythroid yang merupakan eritroid progenitor. Kemudian menjadi CFUE atau Colony Forming Unit Erythroid, proeritroblas, eritroblas, Reticulosit, dan akhirnya menjadi sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah yang matang akan meninggalkan sum-sum tulang dan memasuki sistem sirkulasi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Oke, sekarang fokus ya! Kita akan mulai membahas perkembangan sel imunitas, yaitu sel darah putih. Sel punca yang akan berkembang menjadi sel darah putih terdiri dari tiga komponen, yaitu limfoblas, monoblas, dan mieloblas. Limfoblas akan berkembang menjadi limfosit, monoblast akan berkembang menjadi monosit, sedangkan mieloblast akan berkembang menjadi neutrofil, eosinofil, dan basofil. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bagan berikut. Sel CMP atau prekursor sel darah akan berkembang juga menjadi GMP atau granulocyte monocyte precursor yang merupakan prekursor leukosit. GMP akan berkembang menjadi empat tipe sel yaitu basofil, eosinofil, promielosit yang akan berkembang menjadi neutrofil dan monosit. Kemudian CLP yang merupakan prekursor limfosit akan berkembang menjadi sel imunitas yang spesifik. Di antaranya sel pro-NK yang akan berkembang menjadi sel natural killer, sel prote yang akan berkembang menjadi sel dendritik t Sel dan T penolong atau T helper yang berkembang menjadi sel TH1 atau sel T helper 1 dan sel TH2 atau sel T helper 2. Kemudian sel probe yang akan berkembang menjadi sel B dan berkembang lagi menjadi sel plasma. Sel monosit dapat juga berdiferensiasi menjadi sel makrofag dan di kulit menjadi sel dendritik. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya granula, sedarah putih atau leukosit dikelompokkan sebagai berikut. Leukosit dikelompokkan menjadi granular leukosit dan agranular leukosit. Granular leukosit terdiri dari neutrofil, eosinofil dan basofil, sedangkan agranular leukosit terdiri dari limfosit dan monosit. Neutrofil berfungsi dalam memfagocytosis patogen dan puing-puing seluler berperan sebagai respon pertama infeksi bakteri memiliki kemampuan untuk bergerak secara ameboid yang masuk melalui pori-pori pembuluh darah kapiler menuju sel atau jaringan yang terinfeksi atau disebut juga dengan kemampuan diapedesis Selanjutnya, eosinofil memiliki kemampuan untuk menggunakan konten granulanya untuk mencerna patogen besar seperti cacing dan mengurangi peradangan. Sedangkan, basofil dapat meningkatkan aliran darah ke jaringan yang terluka dan respon inflamasi. Hal tersebut karena basofil dan sel mes dapat memicu sekresi histamin yang membuat pembuluh darah melebar dan penyempitan seluruh udara menuju paru-paru. Lalu, sel limfosit bertanggung jawab dalam imunitas spesifik yang memproduksi sel B dan sel T seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah monosit. Monosit memiliki fungsi yang sama dengan neutrofil dan bahkan lebih efektif dari neutrofil, yaitu berfungsi dalam fagositosis patogen dan puing-puing seluler. Monosit berkembang menjadi makrofag dan sel dendritik yang dapat merangsang sel leukosit lainnya untuk mempertahankan imunitas tubuh. Nah, bagaimana sekarang sudah tahu kan dari mana asalnya sel imunitas itu dan bagaimana dia berkembang menjadi sel-sel imunitas untuk melindungi tubuh kita. Untuk lebih lanjutnya akan dibahas di video selanjutnya ya. Demikianlah penjelasan mengenai perkembangan sel imunitas. Selanjutnya saya punya tantangan nih buat kamu. Pernahkah kamu mengalami luka? Misalnya karena tergores pisau atau benda tajam lainnya yang dapat menyebabkan luka terbuka atau terkelupasnya kulit dan keluarnya darah? Nah, menurut pendapat kamu, jika terjadi luka terbuka seperti itu, sel imunitas apakah yang akan berperan dalam pertahanan tubuh dari infeksi? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai imunitas spesifik yang meliputi imunitas seluler yang membahas respon imunitas seluler dan imunitas humoral yang membahas jenis-jenis antibodi atau imunoglobulin dan respon imunitas humoral. Selamat belajar dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video kolaborasi, biologi aja, dan sekolahmu. Ayo kunjungi website sekolahmu dan download aplikasinya. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya.